Yesus Tuhan ditinggikan dimuliak. Surga Dia berikan roh kudusnya menguatkan dan menolong selalu sungguh ku rindu persekutu denganMu selamanya. Cemah hatiku, jangan. Yesus Tuhan ditinggikan dimuliakan dan naik ke Tersekutu denganmu selama